Harga emas di Pegadaian Tap antau tidak banyak berubah pada hari ini, Selasa, 28 Februari 2023, dibandingkan dengan harga pada sehari sebelumnya. Harga emas cetakan Antam Tap antau stagnan, sementara cetakan UBS memperlihatkan kenaikan untuk beberapa ukuran. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp579.000. Harga ini stagnan dibandingkan dengan harga kemarin Senin, 27 Februari 2023. Meski demikian, harga ini telah turun Rp2.000 sejak Sabtu pekan lalu. Sementara itu, Emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama terp atau tetap dibanderol di harga Rp 526.000. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp rupiah atau tidak berubah dari harga sehari sebelumnya. Sementara itu emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual seharga Rp987.000 atau naik Rp1.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol rp 524000 sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.835.000 harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.990.000 sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 9.619.000. Sekian Harga Emas untuk tanggal 28 Februari 2023. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.